Halo, halo halo halo bosku balik lagi sama Mamang royal official kali ini di siang hari ini Mamang bakal main Misterius Egypt atau Misteri Mesir bosku karena game ini cukup ngeselin tampaknya ya bosku Mamang bakal coba main di Misteri Egypt Apakah bakal ngasih-ngasih emas yang berlimpah bosku Simak langsung permainan Mamang Stop senyum-senyum pasangan spray gelene Simetriskan posisi reban Kencangan telah dalam Kita ngocok lagi bosku mang lagunya mana Asia oh, siap bosku Oke okay, bosku, udah 5 kali Mamang Spin Mamang bakal buy bosku di 1,5 juta bosku Lumayan bosku mega pertama kita dapat bosku Burung lagi burung lagi burung lagi Ayo dong kasih burung-burung birunya Egip masih belum dikasih keberuntungan bosku kita sepin manja lagi bosku gini-gini oh, bosku, kita bakal spin. Kalau ada si kucing emas merah ini, dia ada satu ya. Kita bakal buy spin. Oke, okay. dia ada satu di sini pas banget. Kita bakal buy spin di rp juta bosku. Kita alin untuk semang. ribu bosku dikurang modal uh, 5 juta dapat tiga kali free spin di dalam oke okay, menurut mamang sudah cukup keuntungan mamang di siang ini kita langsung cabut bosku see you next time bosku